Bagaimana jika salah satu keluarga kita meninggal karena sihir yang dikirim oleh dukun Apakah korban itu mati syahid dan apakah pahala yang menyihir nanti akan dinimpahkan ke korban di hari penghias, penghisaban nanti Mudah-mudahan ya kita berharap mudah-mudahan dia mati syahid tapi saya belum pernah menemukan lafat hadis yang berbunyi orang yang dibunuh e, oleh penyihir dia mati syahid. Karena Nabi SAW sudah rincikan kan orang mati syahid ya. Orang yang mati di medan perang, orang yang mati terbakar, orang yang mati tenggelam, orang yang mati itu semua disebutkan. Tapi tentu saja dia terzalimi. Mudah-mudahan ini adalah husnul khatimah, kebaikan. Tapi tidak bisa kita fonis atau kita katakan orang ini adalah mati syahid. Kalau masalah nanti penyihir ini, kalau dia muslim juga penyihirnya ini, hari kiamat akan ketemu dengan orang yang disihirnya dan mati, apakah nanti akan diambil pahalanya? Tentu saja. Kecuali si penyihir taubat. Lalu bagaimana caranya si penyihir taubat sementara orang yang disihir sudah mati? Sama kasusnya pembunuh. Ingat hadith orang yang membunuh 99 jiwa? Diterimakan taubatnya. Nah kalau dia sudah taubat nasuhah, insya Allah diterima taubatnya. Tetapi... Hukum-hukum dia sama Allah sudah selesai, dia taubat Tinggal bagaimana dengan makhluk itu Dia harus memperbanyak Menyebutkan kebaikan-kebaikannya Dia mendoakan, dia sadaqah Buat si mayid, gitu kan Demi untuk membalas kesalahan dia dulu Insya Allah bisa gitu. Insya Allah bisa itu Tapi kalau dia tidak taubat Tentulah ya, hukum berlaku Di hari kiamat, pahala-pahala dia Kalau dia muslim pun akan diambil tapi itu-itu kalau penyihirnya masih punya pahala <SILENCIO> <SILENCIO> hmm? penyihir, syirik bisa keluar dari Islam, pahala apa yang mau diambil?